pun pernah lagi dia buat peman kita akan mendarat sebentar lagi pada penumpang kelas ekonomi sila terjun keluar tak pernah lagi nak geram banget assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy Tech Cuy, bagaimana kabar kurang hari ini? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat pastinya, cuy. Ya seperti biasa saya cakap ya jangan lupa basuh tangan, cuci tangan dan selalu jaga kesehatan, cuy. Oke sebelumnya saya minta maaf kepada kurang semua karena saya nggak aktif ya di bulan ini tuh membuat video gitu ya. Saya membuatnya itu cuma sekali dalam satu minggu mungkin mungkin ya mungkin dua kali dalam satu minggu gitu, cuy. Karena saya lagi ini cuy, saya lagi fokus untuk membangun dapur di rumah sekaligus dengan uh, membuat studio yang baru cuy jadi benar-benar saya nggak bisa fokus untuk membuat video-video lebih banyak gitu ya jadi saya harap kurang bisa paham lah cuy ya <laughs> saya saya harap kurang bisa paham cuy dan mungkin banyak requestan-requestan kurang yang nggak bisa saya turuti ya dikarenakan itu cuy Masa-masa yang tak bisa bersahabat, gitu ya? Masa yang tak bisa bersahabat. <laughs> Oke, okay, kali ini kita akan mereaksi lagi video dari Ustadz Syamsul Debatsu, ya. Sudah cukup lama, gitu ya? Kita gak apa, mendengarkan ceramah-ceramah dari Ustadz lagi, cuy. Ya, di sini saya mendapatkan uh, ceramah Ustadz yang cukup, eh judulnya cukup ini, cuy. Cukup membuat saya itu rasa ingin tahu gitu ya. Di sini judulnya itu adalah Shamsul Debat, film Mat Kilau 80 juta. Enggak tahu ini 80 juta maksudnya apa ya. Film Mat Kilau 80 juta gitu, cuy. Oke, sebelum kita lanjut bantu like-nya, cuy ya. Bantu komentar juga di bawah dan buat orang yang baru join jangan lupa di-subscribe, cuy. Dan tanpa banyak cakap lagi, langsung aja, jom kita tengok videonya. Oke okay, cuy videonya udah siap seperti biasa cuy ya uh, Kalau kurang ingin lihat original videonya kurang juga bantu support ya uh, Channel dari Ustadz Jamsil Debat cuy ya Nanti saya simpan linknya ya Link video ini dengan link uh, Youtube dari Ustadz juga kurang bantu support juga cuy ya Dan seperti biasa kita hitung mundur lagi cuy 3 2 1 Oke Bila Rahmanul Rahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh ya. Dan salam sejahtera Kepada semua yang hadir pada hari ini hmm. Alhamdulillah Segala puji bagi Allah Tuhan segala alam Salat dan salam Ke atas junjungan besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Syukur sangat-sangat pada petang ini Dapat kita bersama-sama Dalam suasana yang sangat mencabar pada petang ini Terima kasih banyak Ucapkan kepada Puan Pengerusi Acara kepada tuan, puan. puan pegawai jurutera daerah. Bukan. Ia ya ke tidak salah. Betul ah, betul ah. Ha. Kepada pada-pada penolong pengarah, ketua-ketua unit. Seterusnya tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, bukanlah senang. Saya kata tadi. Ini kayak membahas tentang memberikan motivasi lagi tentang pekerjaan coy, ya. Banyak juga ya yang undang ustaz kayak memberi motivasi di bagian apa namanya, kayak karyawan gitu Petang yang mencabar ini karena selepas ya Jumaat ini, ya. ini memang tak ada perkara lain yang lebih sesuai. Petang pertamanya ya? Hindustan yang keduanya bantal. Hmm. Hindustan bantal, hmm. Hindustan dan bantal, hmm, maknanya tidur. Kan? Tidurlah yang paling baik sekali pada petang ini sebenarnya. Oh, Tetapi kita diselamatkan ya. dengan program ceramah. Kononnya ceramah motivasi oleh Samsa Debat. Maka semua orang kena datang. Dan yang datang petang ini dapat menyelamatkan diri kerana maknanya petang ini kita <laughs> iya tak iya. perlu bekerja. <laughs> Macam tu. Kan? Dan topik kita hari ini, topik kita hari ini adalah... ...daripada biasa menjadi luar biasa. Dari biasa. Daripada ha, tajuk ni pun kalau diperdebatkan pun. biasa. Maka akan yang kata ada juga biasa itu lebih baik pada luar biasa. Ada yang cakap luar biasa itu kadang-kadang disebut oleh orang perempuan kepada suaminya. Buang tebiat. Kata. Buang tebiat. Dia kata buang tebiat. Luar biasa pula dia hari ini. Tak pernah-pernah pernah balik buat bunga, buat bunga. Kata. Buang tebiat. Buang Kan biasa makan tak banyak tiba-tiba makan banyak. Biasa panggil isterinya dengan nama, tiba-tiba hari itu dia panggil sayang. <tuk> hari inilah yang paling kemuncaknya. Dia tak panggil sayang dah, dia panggil melur. <tuk> Apa melur? Apa melur? Semua hari ni episod akhir. <tuk> dah, saya tak tengok, saya tahu lah. Oh, drama kan? <tuk> melur. Jadi petang ni kita akan Nampak jawapan, drama apakah kana... benar melurur untuk firdaus ataupun tidak? <gulis> kan, macam itulah. Jadi, mana kata dia sebut buang tebiat. Selalu ayat tu. Awak ni buang tebiat ke apa? Awak ni buang tebiat ke apa? Kita nak buat perubahan, itulah halangannya. Kita nak berubah menjadi baik, orang semua kau ni buang tebiat apa? Tiba-tiba rajin ni. Eh? Biasa engkau lambatnya datang kerja, tiba-tiba awal buat pahal nak mati apa? Nak <coughs> mati buang tabiat bukan buang tabiat kita jawab apa bukan buang tabiat tapi nak buang tabiat yang lama nak ganti dengan tabiat yang baru hmm. tu jawapannya eh sayang buang tabiat apa tak nak buang tabiat yang lama sayang nak ganti tabiat yang baru biar apa pun biar seribu haris datang sekalipun firdaus tetap akan tunggu melo Contoh, Contoh kan? Dan Bila sebut Saya teringat bila saya ceramah dekat satu sekolah Saya suka baca yang tulisan-tulisan yang diletak dekat dinding yeah, Letak yeah, yeah. tangga diletak dekat pintu-pintu pintu bilik dia Ada kalimat-kalimat di situ ya Dua perkataan yang paling saya Dua perkataan, <laughs> dua ayat yang saya ingat kan. Yang pertama Dia cakap Sarawak Bahasa Sarawak yang digunakannya itu The beauty of success is not the achievement, but the journey. Itu. Masalah. Masa Keindahan satu kejayaan itu bukan pencapaiannya, tapi perjalanannya. Dan satu lagi dia sebut betulkan yang biasa biasakan yang betul. Nah, ini kalimat yang. Terus buat saya kerana kadang-kadang ada orang dia dah biasa buat benda-benda biasa. baik. Biasakan kalau buat benda yang tak baik dia jadi luar biasa. Yang itu kita tak. nak yang kita nak adalah membiasakan perkara-perkara yang baik membiasakan keluar biasaan yang baik itu lebih baik daripada daripada membuat keluar biasaan yang tidak baik daripada yang baik Oh, faham tu. sahajalah kan orang-orang undang-undang memang macam tu rasa dia jadi Alhamdulillah kita rasa kita akan jumpa lagi selepas ini mudah-mudahan semua dapat pengajaran <tell> apa <berapa> yang disampaikan <tell> dah habis <tell> Pasti ada orang yang baru datang. Oh, ada yang di... baru sampai dah habis ke dah kata. <laughs> Saya saja tak. Jatak. Tu barulah luar biasa. Bukan baru mula ke, kata. <laughs> Saya memang ceramah mula dari belakang. Hmm. <laughs> Demikianlah ceramah <Cik> yang <laughs> Okey. Jadi mana kata hari ini kita Membincangkan tentang keluar biasaan Yang paling penting luar biasa itu Biarlah lebih baik daripada Kebiasaan yang tidak baik Bila kita sebut tentang perubahan Semua orang boleh berubah Betul. Berubah daripada buruk kepada baik Baik kepada lebih baik Lebih baik kepada lebih lebih baik, baik. Nenak nah, pula JKR Jabatan Kerja Raya Dikaitkan dengan macam-macam unsur-unsur Duit tepi Duit tepi? Saya so, dah semak dah semua JKR macam tu kecuali JKA Sarawak <Sat> <Sat> macam, dia, tu macam, tak, macam bukan luar biasa ke apa <Sat> Betul lah yang tu semangat kita nak maknanya cukup lah kan Orang nak cakap pun cakap lah Tapi kita jaga diri kita Kita jangan sibuk tunjuk orang jaga diri kita Sebab saya nak beritahu Siapa yang kerja dengan JKR dekatkan kaya. Itulah gitu. Semua jadi panik. Terang dia. cakap. Orang takkan kaya bekerja di sini. Panik. Tapi kalau ada orang tu kaya dengan kerja JKR, something wrong somewhere. Tak, nah, kenapa saya cakap macam tu? Sebab kaya itu subjektif. Bila sebut kaya, jangan risau ada orang lagi kaya daripada kita. Betul, betul, betul. Tapi, Prophet Muhammad, daripada yang non-Muslim pun boleh ambil. Prophet Muhammad kata apa? Anak-anak Adam, mana manusialah. Kalau diberikan dua lembah emas, dia akan minta lembah yang ketiga. Tak pernah cukup. Dia ada rasa puas. Tak pernah cukup. Manusia, ya? Tanyalah perempuan. Dia dah pakai handphone tu. Puat hatilah. Puat hati. iPhone 13. Tiba-tiba keluar iPhone 14. Kau dah tukar, Kau dah tukarlah. Betul tak? Ya, tak pernah puas. Dulu rumah besar. kan? Rumah besar dekat kucing. Dia nak, oh bosarnya rumah tu. Tiba-tiba ada rumah lagi besar lagi. Orang tak heran. Masa sentiasa akan ada perubahan. Itu buat saya kata. Manusia ni kalau bagi dua lembah masjid yang Nabi sebut tadi. Dia akan tetap minta lembah yang ketiga. Tapi, Prophet Muhammad juga pesan. Dia kata, carilah rezeki yang halal. ...kena sesungguhnya halal itu cukup buat kamu. Dan dia juga sebut... ...manusia yang paling kaya... ...adalah manusia yang merasa cukup dengan apa yang dia ada. Ah, Ini yang sulit itu ini. Itu yang sebenarnya. Sebenar Jadi boleh kaya tak dekat JAKR? Boleh. boleh. Dengan satu syarat... ...merasa cukup dengan apa yang kita ada. Bila kita rasa tak cukup... ...itu yang kita sibuk cari duit-duit lain. Kita sibuk nak cari kononnya... ...itulah kekayaan. Tak. Itu sebenarnya kemusnahan sebenarnya. Sibuk mengajar sesuatu yang tidak pasti. Berapa minggu dah korang geram menengok perangai Firdaus. Yang mengajar cinta dia entah apa-apa. Contoh. Tak ada orang share dekat dalam dalam Instagram. Saya tengok gazet pun geram. Saya tak tengok cinta tu. Masa bila dah ceramah pagi petang malam. Kan? Tapi maknanya nak begitu iturlah dia manusia. Bila, pernah tak tengok orang main damaji tu? Perasa tak? Pernah main tak damaji tu? Oh ini Orang yang tangga, sedang main, dia tangga. tak nampak mana dia kena makan. Orang oh. yang dekat luar, makan tu, makan Oh, ini. Tung Apa namanya kalau di Indonesia cuyuh? Ya? Yang makan-makan. Tapi kalau kita di kampung, cakapnya itu saja cuyuh. Ya? main makan-makan gitu makan makan makan. Saya fikir tadi ini, cuy. Bu apa lagi? Gitu kan? Main bulat tangga. Bila kita berada dalam satu dunia yang kita rasa dunia yang kita tak nak dengar pandangan orang lain, susah hidup kita. Orang yang tegur kita itu sahabat kita sebenarnya. Bab kata pepatah Cina, woman, oh, saya tak <laughs> cakap Cina dah <dengan> <laughs> ni. Ha saya tahu juga jugaklah bahasa Cina sikit-sikit. Woman -sikit. tou xie jia ya. Kita Artinya. semua sekeluarga kan. Ha. Chuk ni jang ah. Ha tak Ni wo Lagu itu dinyanyikan oleh Teresa Teng. Terus hmm. sesuatu Tak Pepatah Cina tu kata Orang yang menegur saya Adalah guru saya Orang yang memuji saya Adalah musuh saya Wah Kita hari ini suka Orang puji kita Macam belon Puji-puji Bagi terbang Kumbang kan Buat apa Biar orang tegur kita Untuk kita memperbaiki Kesilapan kita Itu yang lebih penting Jadi Sekarang ni Kita daripada Biasa Apa yang biasa Pemalas tu Biasa kalau rajin, luar biasa, betul tak? Tak ikut peraturan. Eh, di lamai tu yang lambat hari ni. Biasa. <Tak> terlambat biasa, ya? Kan? Tak masuk lambat datang kerja. Bukan lambat ceramah. Bukan saya tak cakap pun. Saya okey je. Kan? Silakan, silakan. Silakan. Berarti ada yang, ada yang terlambat, bera? ya? <tik> Asyik <laughs> ada lagi asyik ada. Ada lagi. Saya nak dia ni. Kalau benda yang saya cakap ke depan. Ya, saya teringat kan, ada satu saya pergi, pergi pergi satu seminar lah, satu seminar di di di Ipoh. Seminar tentang perundangan penjawat awam. Bila saya pergi kat sana, ada seorang tu dia jaga, kau jaga kaunter pendaftaranlah. Okey, cik, silakan. Okey, dia pada mana? Okey, cik, kita tulis nama cik kan, kira nama IC, lepas tu okay. uh, LO dia bawa. Okey, okey, okey, dekat sini kan. Okey, masuk. Okay, cik boleh masuk, cik, kan. Kejap lagi kita nak mula dah ni. Masuk, silakan. Okey, okey, masuk. Kejap lagi nak mula dah ni. Okey, okey. Okay. Kejap lagi kejap macam apa? Rupunnya boleh kita masuk. Yang jaga kaunter tadi dia macam <laughs> apa? Tiga hari dia jamah. Dan akhirnya, dia yang menyampaikan sijil, dia juga yang ambil gambar. Kira-kira semua batu-batu beratuh ambil gambar. Dia ambil gambar. Tapi tak apa-apa, seorang tak nak ambil gambar. Korang ajar betul. Kaya-kaya dia. Memang jimat betul dia tak perlu korang lain. Dia sorang. Macam itulah keadaan dia kan. Ha, tu yang saya teringat tadi tu, bila jaga-jaga kawan jaga tu, penaftaran tu. Jadi, luar biasa, rincang mana pun kita kena fikir, yang luar biasa ini adalah yang lebih baik daripada sebelumnya kita tak nak lah yang daripada kita dah rajin tiba-tiba jadi malas kita tak nak lah kita nak daripada malas jadi rajin daripada kita tak amanah jadi amanah masih belum terlambat sebenarnya kita tahu kita buat salah tak ada siapa yang tak buat salah dalam dunia ni semua buat salah dan silap betul, betul, betul, betul, mungkin betul, kita betul. pernah terbabit dengan apa-apa yang tak perlu dia dah akan kata, kata aku dulu apa duit aku tak ambil tak perlu cerita dengan orang tak perlu kenaikan notice board tu notice board yang kerja-kerja yang di kata tak ada kat situ saya pernah ambil ni tak payah Cukup kita menginsafi diri kita, kita tak nak buat salah lagi sudah Semua orang pernah buat salah Maknanya orang tak tahu, maknanya Tuhan nak tutup aib kita Sudah-sudahlah Kita buka buku baru nak jadi yang lebih baik Itu sebabnya selalu orang saya peneran SPRM pernah panggil saya untuk bagi, bukan bagi keterangan, bagi ceramah Kau cepat berubah muka, kau pahal, pahal, sabar dulu Biasa sangat tu, biasa sangat semua jadi luar biasa dengan sampai bes ah takkanlah kah kan? macam tu saya membicara mah tajuknya integriti bayangan Bukan patut dia ceramah kat aku tajuk tu akan ah, luar biasa tu jadi integriti ni keutuhan ketelusan kejujuran kesempurnaan itu adalah integriti integriti berasal daripada istilah you all kejuruteraan you all hari ni campaklah melorot-lorot molot-molot betul kan saya teringat S saya ceramah di Perak. Dimasukkan gitu. JKR PWD PWD kan? bahasa Inggerislah kan. Eh? JKR PWD jika kau rindu pandang wajah dinda. Tak tajuk dia macam tu, bukan saya buat. Dia buat tajuk macam tu. Saya ingat lagi saya ceramah first slot Dua jam, lepas tu Datuk Sarimah ceramah slot yang kedua tu. Hmm. Ha Datuk Sarimah kan dia apa cancer survivor kan. So bila dia datang, group dia datang, okey yang ni, yang ni semasa so, saya tengah makan tu Datuk Sarimah punya group datang. Okey yang ni, yang ni tolong alihkan, yang ni dia tak makan. Yang ni, yang ni tak. Ha ni jangan. Sebab dia ni ni Saya kata tak apa. Kau nak alih, kau tunggu aku habis makan dulu. Faham? Aku belum habis makan kau suruh alih-alih dulu la dulu. Kan? jadi mana kata dalam hal ini kita bertukar kepada kelua biasaan yang lebih baik. Apakah yang kita perlu ada? semangat yang perlu ada dekat tempat kerja kita. Yang pertamanya semangat yang perlu kita ada adalah kita kena sedar bahawa semua kejayaan tidak datang tiba-tiba. Betul -tiba. betul betul. Sabar banyak-banyak. Bukan tiba-tiba kita dapat duduk kursi yang di depan. Jangan cemburu Dia orang duduk depan duit, duduk depan. Kenapa macam tu? Yang depan ni tanggungjawab dia besar. Kalau boleh mereka ni, kan best kalau dapat duduk belakang. Kebalikan Dengan harapan noang balik, kita balik, Cik orang tak perasan. Ah, ya. Ya. Ya, <tuh> <tuh> ya. Cuma dengar tadi, bukannya je penuh depan dulu, belakang, lupa tu ke depan, ke depan, dah tak ada tempat. Baru depan, kan? Kata lama tak tengok samsul depan. Kenapa duduk je jauh? kan saya ucap terima kasihlah pada sahabat-sahabat yang yang bukan Islam yang kenal saya juga. Tapi ingat tau saya syamsul Debat. Lu ada kau jangan panggil gua dekat sini. Ustaz itu. Bergambarlah tu. lucu tu Sahabat-sahabat yang yang bukan Islam yang kenal saya juga. Tapi ingat tau, saya syamsul debat. Kau jangan panggil aku dekat airport dia tu. Ustaz TikTok. Sabar lah aku. hal pula. Ustaz tadi pagi tadi dekat King Laksa. Lagi rejak. King Laksa pagi tadi. Kan Saya tak sepatut sebut nama tempat tu. Dia tak taja camah kita ni. Masih saya nampak sana, Ustaz, nak ambil gambar, Ustaz boleh tak? Eh, tak salah orang ni? Salah orang tak? Oh, ya, yeah, saya tahu. Saya tengok pun saya tahu. Yeah. Eh, siapa saya? Hadi Putera. Betul. Tanya-tanya tim saya betul tak betul? Bukan saya buat cerita. Berkila. Saya teruk masuk bijak air. Teruk perlahan. Langsung ambil ini keris yang berkilau. Namaku matkilau. Macam <laughs> <Cepat> tu. Tak adalah. Betul. Kadang kita ni, itulah. Luar biasa ni macam mana pun kita pilih kebaikan. Nak jadi yang lebih baik. Yang pertama, sifat-sifat kita tahu. Adalah pertama, kejayaan bukan tiba-tiba datang. Kita kena usaha. Ada-ada justa dia. Sama banyak-banyak. Tengok hari ni kan. Salah satu pencapaian kita adalah berjaya membesarkan anak Contohlah contoh paling simple tengok. Berapa ramai anak dia semua dah masuk atas ramah kan Ya, banyak-banyak. Ha, ah, tanya puan ni ha. Dia dah mula dah rasa sunyi rumah kita bang. Betul. Rumah dah rasa sunyi. Dulu hari-hari hantar anak sekolah. Sekarang masih hantar anak sekolah. Bergaduh hari-hari. Orang perempuan macam tu lah. Kalau bawa anak pergi sekolah masih bergaduh. Cepatlah lambat aku. Berapa dah ni? Kalau lelaki, kalau lelaki, dia akan siap awal. Lagi-lagi-lagi <suk righteousness> ni. dia siap awal. Hantar nak pergi sekolah tapi dia tetap lambat pergi ke kerja. Apa yang saya faham? Orang berbual bergaduh. Ni kenapa ni apa ni? Dia tak siap ni baju apa pakai ni? Seluar ni kenapa kotor ni? Ah, ni dada, dada, dada, apa tu? Apa tu? Semua faham? <Basket> sampai kat sekolah kasut mana kasut kasut, kasut. pernah berlaku tak nak tak pakai kasut sekolah semua mak dia bising mesej persetujuan yang tiba-tiba anak dah besar dah tak ada siapa kita nak marah masa kita cakap indu rasa dia hantar anak pergi sekolah itu yang berlaku pada saya yeah, yeah. anak saya sebut dah tak best dah lama abah tak nak pergi sekolah rupanya hantar anak ke sekolah penting yang kedua anak saya sebut tak best dah lama abah tak bawa pergi pasar malam Pasar malam. Pasar malam mustahak bro. dia. Orang lelaki nak nampak hebat pasar malam lah. Bila jalan, nak apa? Ambil. Pasar malam <laughs> boleh lah kau buat macam tu. Cuba pasar raya kau <laughs> buat macam tu. Tak meninggal lah berbuat lah. Gue penasaran dengan pasar raya ini je ya. Kata ustaz selalu pasar raya tu kayak barang-barang di sana tu memang mahal ke atau gimana gitu ya. Kalau diperbandingkan dengan pasar malam gitu ya tapi kalau ustaz cakap kayaknya mahal-mahal barang di sana ya dan ayat yang ketiga anak saya selalu sebut macam dah lupa-lupa mukabah <laughs> macam mana wah boleh tengok youtube boleh tengok tv pun semua kan tak nak beritahu bahawa selalu ayah dia tak ada kat rumah dia kangen begitu ya itu lelaki kalau balik kita sibuk macam mana pun balik rumah jangan terus masuk bilik sini masuk bilik anak tu tengok anak tu <laughs> Ramai Hanya betul bayang. anak dia Masuk pilih sendiri Anak dia ramai betul Masa bila lah kau besar Tiba-tiba dah besar Kemudian masuk milik sendiri Kau pun dah besar Masa bila lah kau membesar Tidur macam ni pula tu Manalah aku nak tidur ni Alih tangan perlahan hati. <laughs> <laughs> Ketanggul ini sebenarnya sudah berapa kali video Ustaz saya reaksi bass ini ya. Maksudnya jokesnya ini tapi itu selalu buat saya kelakar je. Apa selalu buat saya tertawa gitu ya. Terseentar. Lama balik, lama balik. Tak kenal marah. <laughs> proses tu proses. Proses panjang. Kejap je, jangan risau. Dan tiba-tiba tanyalah orang-orang lama. Bila setiap kali keluar pak keliling? Yang ditangan tangan ni oleh jurutera daerah, JD. Ataupun pengarah. Dengan ini dimaklumkan, mulai beberapa hari bulan, semua setua kaki tangan, Jabatan Kerja Raya, Negeri Sarawak, hendaklah begini-begini. Tidak dibenarkan lagi begini-begini. Hendaklah buat begini-begini dan begini-begini. <laughs> dengar ayat yang biasa. Kau orang yang muda-muda ni buatlah, Kak dah nak pencen. <laughs> Kak <dah> nak pencen ni? <laughs> Nampak pun ayat tu beritahu Khusus pada yang baru kerja tak ada, tak ada. Gemar bagi alasan macam tu Saya masa handle team building baru-baru ini, -baru Antara benar yang saya betulkan Kita kena positif dengan semua arahan yang diberikan Sebab kenapa faham? arahan diberikan tu setelah perbincangan dibuat eh, ha. Yang kedua kita kena ada komitmen bila bekerja Komitmen tu kadang ada, -ada hari ada komitmen Ada hari tak ada komitmen yang komitmen yang dia minum. Mesti. Minum Hari ini kita minum kat mana? Sampai kat pejabat, tak tuan buat kerja, bincang episod drama malam tadi. Kesian dengan Arumi. kan? Dengan... Sabar je dengan Jad. Bisik-bisik gelora. Ha, contohlah kan? Bincang-bincang. Pertanyaan kat mana nak minum ni? Nak minum kat mana? Ha -ha. Minum kat senyap. Minum. Sampai pukul sepuluh sengah. Ramanya minum. Terjumpa pula dekat lobby, terjumpa kawan rambung. Eh, kau kena ke sini? Haa, oh, dah lama dah kena ke sini. Jomlah pergi minum. <San> minum lagi. Aku boleh lepas minum. Mengangkat dalam minum. Minum lagi. Sampai kat pejabat ke dua belas lebih. Aduh, dua belas tengah nak kena jemput anak. Aduh, tak takde suami tak takde jemput nak. Ini kena jemput anak. Dia cakap sendiri tau dekat, dekat semua orang. Tapi dia cakap sendiri, Aduh, eh cover pejabat takde jemput anak sekejap. Takut jam. <San> 12.30 dah keluar Pukul 1.30 Kedua tak balik lagi 2.30 pun tak sampai 2.45 pun Teruk Betul jam hari ni Orang tak tanya Sibuk pun Petang ni nak minum kat mana ni Kat mana nak minum petang ni Minum lagi petang tu Tak tak tak tak Bungkus je bungkus je bungkus je Bungkus sampai kat pejabat Dah pukul 3.45 Ya ya Kemudian baru buat kerja Tengok apa tu tengok jam Ya Allah Kerja sekarang tak rasa kan Tiba-tiba dah kompak. kan tak rasa memang tak kerja tu. Masalahnya nak betul kan tu. Nak kena betul komitmen. Kau fokus datang pejabat kerja bukan buat benda lain. Ada orang datang pejabat on time balik on time. Whole in one. Pukul 5.00 dia dah ke depan tu. Orang lainlah tu. Berato berato berato berato. Tu dapat nombor satu Dia kena usaha <coughs> Awal sampai di sana Maknanya tak kerja juga Dua tiga minit sebelum tu Kena betul kan uh, Pancikab kan lama pun Tak perlu sampai kita nak ni ting, Tapi si. kita. kami kena sampai awal di rumah Kami ni ibu Kami ni isteri. Oh, Habis yang lelaki ni Tak ada tanggungjawab ada tanggung jawab juga tapi mereka lebih tenang. Ya yeah, yeah. yeah. Lagi-lagi tenang Saya tengok muka pada pukul 5 tengok dekat traffic light tu semua macam mana. Orang perempuan bawa kereta dagu atas tereng. <tik> Bodoh traffic light ni. Bodoh traffic light. Ini. Tepilah tin tin tin kereta tu WhatsApp oh, aku dah bagi nombor signal apa. <tik> Orang lelaki dia buat relax je. Sampai yeah. dah lambat-lambatlah. Ya, yeah, yeah, yeah. dia. tengok beratur yeah. panjang dekat mesin pancikat orang lelaki. Weh lambat. Lambat lagi lah, Minum dulu. Yeah, yeah. Iya, minum, minum dulu. Minum. Dia sampai lambat kat rumah. Ai hey, lambat bang ini. Banyak kerja. Ya. Yeah. Orang lelaki jam tulah sebab dia tak nak menyakiti hati isteri dia. It's tak kena cakap orang oh, beratur panjang sangat. Ya. Abang pergi minum dulu. Tak boleh. Abang buat kerja Untuk siapa lagi? Untuk keluarga kita kan? Iya yeah. Drama <laughs> sangat Iya <laughs> yeah. oh, aduh, aduh cepatlah cepatlah cepatlah eh, Lambat je lambat je Dia pun berlari-lari Sampaikan lepas tu Boleh cerita lagi Bukan tak nak naik Kalau naik motosikal Tak ada masalah jam Saya tak nak naik motor Dengan abang Tudung saya kedut <laughs> Masa tudung je? tu pakai anak tudung saja pakai helmet, tudung tu sangkut kat hangar lepas tu terlelap kan jaga tinggal hangar je, tudung mana tudung, tudung, tudung hari tu kerja pakai helmet pakai helmet ke kerja fokus pada kerja, ada orang tu datang pejabat dia sibuk dengan benda-benda lain dia jadi entrepreneur, usahawan peniaga bukan jadi penjawat peniaga ya kalau macam tu cara ketawanya tentu ada sasarannya <coughs> eh, Ewan once pasti ada pasti ada cuy yang apa namanya usahawan seperti itu ya peniaga <laughs> kan nah. tak beli tak apa tapi tak apa tengok aje dulu tengok aje dulu tak beli tak apa siapa tak dah bagi-bagi Kemudian apa dia? Ha, dia dah tunjuk dah siapa. Engkau, engkau, Kita ni kena ubah tu, kena ubah. Tempat kerja, kerja tutul. -tul. Sebab persoalan nak kita tanya adalah bagaimana kita nak menghalalkan rezeki yang kita makan pada setiap bulan. Kejap lagi saya akan share tentang tanda-tanda keberkatan rezeki kita. Hmm. Eh Dan begitu juga dalam bekerja ni sebenarnya. Yang paling penting adalah kita kena kena konsisten dan juga kita kena istiqamah dalam apa juga yang kita buat tak boleh hari ni rajin, besok malas seminggu, kerja balik okey balik, lepas tu baru nak ambil mood tak boleh, kita kena sentiasa bersedia untuk berkhidmat sebenarnya mood si ya kan, kan JKR, apa dia punya motor bukan motosikal bukan motosikal kah, saya dengar tu cakap kah? motor, motor, motor apa dia efficient Dan ini jambatan kerajaan ke tidak? Ha, benar? Jangan risau-risau. Iyo risau. ya ke tu? Motor, motornya ya. Iyo la kau, iyo ambil jelah yang tu. Jadi apa yang perlu ada? Okey, ni saya bagi beberapa-beberapa poin. Pertama, dalam kita bekerja, benda yang kita kena terap, kita kena install dalam diri kita. Mana kena masukkan? Makan bila kita ada phone, ada semua ada berapa perkara kita akan install. Kita akan masukkan dalam phone kita. Terutamanya kamera 360. Supaya kita boleh pastikan gambar kita yang ada dalam tu yang elok-elok saja, yang baik-baik je gambar kita. Gambar yang tak baik itu tak letak kan. Gambar yang kualiti dia lain macam, HD, berkilat, yang gelap pun jadi putih. Yang putih tu jadi... Macam gelap-gelap sikit, tan sikit, macam tu kan Baru-baru ni sepupur saya, daripada Germany baru datang Dia kata, rupanya di negara Jerman ni Dia kata, memang dia kalau boleh, dia nak want to pretend Dia kata macam tu, dia nak jadi tan sikit kan Dia cakap, Jerman kan pelik sikit Macam tu lebih kurang masanya Jadi, kadang-kadang boleh adjust tapi sebenarnya yang kita kena install dalam diri kita adalah perkara-perkara baik ha, yang ni supaya kita jadi luar biasa apa yang pertama jujur jujur nampak dekat traffic light tu merah berhenti wah luar biasa ni suami kok pahal tiba-tiba dia berhenti ni yeah, yeah. biasanya kalau stakat kuning tu memang dia kejal <laughs> kan dia akan pastikan dia tak akan berhenti dia nak cepat sampai hari ni dia relaks hai bang berhenti pula hari ni yeah. takpelah masa ada masa lagi kan berubah Nampak hmm. Jujur. Kena jujur. Jangan menipu. Jangan tipu klaim. Hmm. Projek aja sihat sian Tapi dah jadi macam ni. Jangan. Cinggungan, cinggungan, cinggungan, cinggungan. Klaim mileage pun tipu. Jangan. Jangan. jangan, Itu belum cerita lagi. Kalau pergi kursus tiga hari dua malam. <laughs> Biasanya hari ketiga akan berakhir pukul berapa kursus hari ketiga tu. Kalau khusus tiga hari, dua malam Hari ketiga biasanya habis kau apa? Kau dua belas Soalan ni bersama kawan-kawan ni Kau balik pejabat, balik tak? <tuan> Kalau tak balik, tak balik sama-sama Kita cakap sajalah kita ada kerja Kita apa lambat balik, tak sempat balik pejabat Kita cakap cik macam semua. tu, boleh tak? Jangan kau kita balik ni, jangan kau seorang balik Nanti bersusah nak jawab <tuan> Ha, tak jujur lah tu Kalau dekat baliklah sekejap Kalau dekat Siapa kata Seandainya Hari ketiga itu jatuh pada setengah hari Anggaplah selebihnya adalah hari cuti yeah, Bonus ada. Kena datang kerja Saya tahulah Saya dulu pun buat macam tu yeah. <laughs> Hari ketiga ya bincang Balik pejabat lah Balik pejabat Banyak kerja yang nak diselesaikan Jujur Jangan tipu klaim Mileage Pergi khusus yang sama Pergi tempat yang sama Kenapa mileage awak Lagi besar Lagi banyak daripada dia Tempatnya sama Jawab dengan jujur Jangan kita marah Ah macam duit mak ayah dia Sebab bukan duit mak ayah dia lah Dia buat macam tu betul, betul, betul Dia buat query Kena jawab Jawab dengan jujur Memang klaim saya tinggi Kerana Pertama Saya tak tahu jalan Tanya <laughs> yeah. Yang kedua, dekat roundabout yang paling besar dalam kucing ni, saya pusing kat situ je lima kali. Memikirkan manakah susur yang sepatutnya. Yang ketiga, saya ini wanita, saya agak lemah dengan GPS. GPS? Eh, bukan parti tau tu, yang map tu. Oh. Ya dengan map tu kan. Orang perempuan bagi jaga map, boleh bergaduh dengan suami tu. Biasa ya ya Sudahnya suami bawa kereta dia tengok map. Okey. Okay. Jauh lagi bang. Sikit sikit sikit. Jauh men. Alah ikut jelah. Je. Yeah. Ya. laki laki. Kalau perempuan jaga. Okey bang, depan lagi. Timpanglah betul-betul, belum belum. belum, belum. <tuk> <tuk> Abang orang <tuk> situ simpang bang. <tuk> Memang cari sebab gaduh saja tu. Wah, dah ada instruction telak lagi 100 meter belok kanan eh? tapi bukan orang sini lah tempat lain <laughs> jujur, yang kedua jaga amanah amanah, ya. duit kalau banyak tu peruntukan bukan untuk kita habiskan dengan semaksimum mungkin, kira yang terbaik, berdasarkan buat comparison, itulah yang kita ambil amanah jaga, jangan ingat, ah, tak apa bukan duit kita, salah tu Bukan duit kita Tapi bawah amanah kita Kena jaga Nampak eh ha, Dekat pejabat Bawa anak Bawa anak bagi pejabat Duduk dan diam, diam Ambil kertas ni conteng Nak ambil pen Kertas dengan pen JKR punya <laughs> Betul nampak benda tu simple <laughs> aja. Tapi itulah salah satu asbab Bermulanya amanah yang kecil-kecil tak jaga Macam mana nak jaga yang besar Nampak tak Singgungan eh, banget jaga, ini Jaga amanah ni Kemudian yang ketiga Jaga uhwah Biasa dengar bergaduh sama pejabat Biasa dengar Tapi kita nak ubah Kita nak bahagiakan suasana dalam pejabat Buang perasaan tamak Buang perasaan sombong tamak Buang sombong. perasaan dengki Tamak itu Dah menang ada nak asik. kau dah dapat dah APC <coughs> tahun ni Cukuplah Bergaduh lagi Kenapa dia boleh dapat APC? <SILENCIO> <SILENCIO> Macam dia seorang saja kerja. Cuba tengok, eh, APC ni bukan apa sangatlah, betul tak? Yang pertama apa? APC dapat apa? Nah, Cuma kau sebut sijil tu. Nampak sangat kau nak duit tu. Pertama <SILENCIO> sijil. <SILENCIO> <SILENCIO> sijil tu yang terutamanya. Duit tu iringan tau. <SILENCIO> Sertifikat ya, sertifikat Duit, kemudian pertama sijil Anugerah Perkhidmatan Cemerlang Kedua tapi, tapi real sih sebenarnya Orang itu pasti mikirnya langsung ke duit Bukan bukan sijilnya gitu ya Uang, sagu hati sebanyak seribu ringgit Betul? Banyak ke seribu? <laughs> hmm. Cawangan sumber manusia Bahagian semua manusia dia dah tengok, dah senarai penerima tahun tu. Yeah, yeah. Di atas kepala surat dah tulis, sulit dan rahsia. Dia pun telefon. Helo? Yeah, yeah. Kau nak belanja aku apa ni? Yeah. Biasa tak berlaku tu? pasti kau nak berlanya aku apa kan apa ni tak faham lah tanya lah kau dapat PC tau ni ya ke ya ni surat kat tangan aku ni ya ke weh betul ke betul tapi ingat ni eh, jangan cerita dengan orang <tuk> sebab sulit dan rahsia <tuk> tapi dah cerita lepas tu semua orang tahu nak, tahu baru bunyi lah mulut ikan bila nak banyak, bila nak banyak, bila nak banyak, bila nak banyak, bila nak banyak, bila nak banyak. Itu yang muka dia boleh naik atas pentas terima daripada pengarah tu. Sebab modal dah banyak keluar. Rugi. Bergaduh. Tak payah. Jangan dengki-dengki dengan orang. Kadang-kadang orang lelaki dia tak apa. Orang lelaki dia tak puas, dia cakap tu terang. Eh, macam mana kau boleh dapat APC yeah, tu? Yeah, Lelaki-lelaki. Cukup cakap dengan aku, kerja sama, ponteng sama, macam mana dia dapat? <laughs> lelaki dia kan cakap tu terang. Itu lelaki. Dia tak mana aku tahu. Tapi aku rasa lah. Sebab selama ni kalau aku buat kerja. Kalau bos obat aku buat. Walaupun aku pun tengok kau. Kerja siap. Yeah. Yalah aku tanya je. Lelaki macam tu. Bagi yang tu. Puan-puan. Depan puji ni. Tahniah lah. Kau memang deserve. dekat belakang dia buat grup WhatsApp JJTPH geng-geng tak puhati. Yang masukkan semua senarai kawan dia, terlupa termasuk yang terima anugerah tu pun ada dalam tu. Menangis nak baca mesej tu kenapa? Aduh, hai kenapa lah si pulan tu boleh dapat APC tak patut lah apa semua. Tu sebabnya ada setengah pejabat tu dia wujudkan jauh, apa Anugerah-anugerah yang lain Supaya nak bagi semangat Tak payah bagi duit pun tak apa Yang penting dapat sijil tu Kan Contohnya markah SKT 90 ke atas Dapat sijil Bagi dia Anak eh Mama <tuk> Anaknya. Mama mama dapat markah A ni Memanglah mama kerja pun Mama kerja betul-betul Memang tak pernah MC tahun dinilai. Masa tu muntah darah pun gitu. Betul dah. Kau pergi baliklah muntah darah. Ha, nanti tak dapat sijil. Nanti tak dapat sijil. Hantar nampak. balik dia. Tahan. Memaksakan diri dia. Yang ini guru. Tak pernah panckad merah tahun dinilai. Dapat sijil. Anak bertanya. Ayah, ayah. Ayah. Ayah dapat Abah tak pernah pancak merah tu apa maksudnya? Ya? Maksudnya ayah kau tak pernah lewat pergi kerja. Uish. Biasa tengok ayah lewat dia. Ada caranya. Uish. Kurang, Uish. Ajar, Kurang ajar betul. Kurang ajar ini bapa. Ha kan. Ha tambah anugerah. Kan? Kemudian oh wah ni jaga buang perasaan dengki. Dengki macam mana? Ha dengki ni bahasa Melayu, bahasa Arabnya hasad. Punya tanggungnya di Malaysia ni. Dua-dua pakai ada je tak puas hati orang eh dengarnya kawan kita tu naik pangkat tak apa dia jilatnya bos tu dengki lah tu eh dengar anak dia dapat semua ASPM macam anak dia seorang pandai Dengan dia beli kereta baru taman dia, dicuri, eh, dia... Eh. Curi. duit tu cuba kita jangan dengki Dengar-dengar Dia naik pangkat Ya kan Oh senanglah kita nak minta tolong lepas ni Ya yeah. Dengar-dengar dia beli kereta baru Ya Ui boleh kita tumpang Tak payah si minyak Bobak tidur Kau kan ke makapul kan Beri kerja kan Ada orang yang menumpang rajin Si minyak tak rajin Yang seorang tu pula Kita dengar-dengar anak dia dapat semua Eh Ui bagus betul Ada juga anak staff kita kan Yang pandai-pandai tak sangka kan Okey, Senang Dengar-dengar kan? Haji apa tu? Haji yang dah pencen dulu kerja pejabat kita tu. Yang mana? Yang umur 85 dah tu. ha kenapa? Ini ku gata ni. Cuba cakap, biarlah dia kahwin. Dia kan memang dah hidup seorang. Kau tak dengar habis cerita ni. Kenapa? Bini dia umur 25. Langsung kau malam pertama mati tu. Jangan. <tess> Tak baik Cubalah cakap yang baik-baik Kalau tak puas hati sangat pun Cakap lah Bagus lah dapat isteri yang tegap boleh jaga dia okey Atau tanya perempuan tu yang umur 25 tu Dik macam mana minat sangat dengan Abang Haji tu Kan banyak umur dia Hmm um, Macam mana nak cakap eh 25? Macam tu lah um, Dia pertama bang Haji ni pandai gurau Lepas tu dia, dia romantik. Kamu kamu, romantik on tour tu. Dan setiap kali saya marah dia, dia tak pernah balas balik. Dah dia pokak, tak terang. Mana balik, ni contoh. contohlah. kan. Ini nijok ustaz. Yang selalu saya dengar juga tapi itu selalu kelakar. gitu. Jadi mana kata yang baik-baik aja fikir. Jangan fikir yang tak baik tu. senang. Kemudian percaya pada hikmah. Setiap satu benda yang kita buat contoh kita kerja tapi tak naik pangkat. Sabar. Tentu ada hikmah. Kita buat kerja. Asyik dia je kena puji. Kita tak kena puji. Tak apa. Sebab kita bukan nak kerja pengiktirafan manusia, kita akan kecewa. Tapi ada hikmah. Bak kata orang, tanam tabu di topi rumah, cabut ubi sampai ke akar. Kalau hidup penuh dengan hikmah, selaut garam terasa tawar. Kita akan rasa tenang, rupa-rupanya Tuhan bagi rezeki yang lain. Ada orang tanya saya, masih PKP itu. Soalan, Ustaz nak tanya sikit, Ustaz selalu cakap rezeki tak pernah salah alamat. Tapi kenapa tak pernah sampai ke alamat rumah saya? Saya kata itu bukan salah alamat tu, tapi salah orang yang duduk ke alamat itu kata... Pasal Jangan ni, ingat rezeki ni sama macam yang kita nak Betul, betul, betul kadang, -kadang betul, kita betul. nak naik pangkat tak dapat Jangan kecewa, mana bukan rezeki kita Betul betul. Tapi ada rezeki betul. lain Sepuluh perkara kita nak Tuhan bagi tujuh Tiga yang tak dapat tu kita bising Malam tadi Masa Bapa ramai asin. yang tertidur Tanpa sempat minta panjang umur nah, Tengok betul. Netflix, tak lalap Tengok handphone, terlaga, tak lalap <laughs> <laughs> Tiba-tiba pagi tadi Tak minta panjang umur malam tadi Pagi tadi hidup lagi Nampaklah Rezeki Tak ada siapa pun yang bangun pagi tadi kecewa Kenapa lah tidur lagi ni tak ada? Tuan Itu antaranya lah Kenapa rezeki dapat suami yang penyayang Hikmah dia Kita tak pandai bangga tapi dapat suami penyayang Tak terbayar dengan 1000 ringgit tu Nampak tak? Suami balik Sayang Sayang abang mana ni? Sayang abang. Abang ada kat dapur lah. Mengada lah. Yeah. Apa pula mengadanya? Abang hindu sangat ni. Yeah. Mari kat depan eh. kan abang. Abang kejap. Saya kerja sikit ni. Kita atas abang ke dapur. Man. Bahagia tak? Bahagia tak? kau <laughs> Korang masalah. Korang bila suami kau jadi cantik. Ni nak mati ni. Nak mati ni. Nak mati ni. Tapi bila suami itu kurang, oh. karang, kau marah. Abang cubalah ada perasaan sikit. Yes. Saya ni bukan tunggul batu tau. Walaupun saya ni penolong pegawai, penolong pengarah di JKR, oh. Saya pun ada perasaan tau. Yang ya, mahemboh kan? Dah mati Tunggu dah. Lah. Longkang V-shape, U-shape. Dengan side table, tak apa-apa dah. -apa oh. Isteri yang tak faham tu dia belayan kasih saya. So hikmah dia apa? Hikmah dia keluarga bahagia. Balik rumah anak tanya, mama okey ke? Mama macam tak sihat je. Hmm. adalah mama penat sikit. Allah baiknya anak, kan? Tengah lipat kain, aduh. Banyaknya kain nak lipat. Berbakul-bakul, aduh. Aduh. Sambil lipat tengok bakul. Aduh macam tak luak kain. Sudahnya dah lipat ke masuk kemasukkan dalam bakul. Satu. Tiba-tiba datang suami. Datang suami duduk di belakang isteri yang depicit tu. Ya. Yeah. Sia ni, sia bang. Oh. Bau bau petai. Oh, ya Allah. Kan? Bahagia tak? Bahagia. Abang, abang pun penat kan? Ya. Yeah. Kenapa? Tak boleh ke macam tu? <tos> <tos> Ada suatu yang saya sampaikan. Abang, jangan sentuh saya. <tos> lah Salahkah abang nak picit belakang siapa? abang? Saya bukan tak kenal abang. Picit lima minit lepas tu niat berubah. <tos> saya banyak lagi tak settle kain ni. Ada yang confused, tanya yang faham. Penatlah nak explain semua. Yeah. Okay, seterusnya, yang kena ada, accountability kebertanggungjawaban. Oh. Dalam pejabat, sakit banget kepala cuy. Ah. Itu yang menjadi masalah buat saya. Kalau mereaksi ustaz terlalu apa terlampau lama, sakit banget kepala cuy kelakar terus gitu ya jangan saling menyalahkan kalau memang salah kita oh memang adalah silap di departemen saya ni sepatutnya kita yang kena buat macam ni saya minta maaf Tuan mengaku je senang kita nak settle kan semua salahkan orang ibarat bangau oh bangau kenapa kau kurus kenapa bangau kurus ini ni bangau kenapa bangau kurus ikan tak timbul kenapa ikan tak timbul Kumpul panjang besar Hujan hujan tak turun kebau tak makan. Oh, kenapa kebau yeah. tak makan? Hujan tak turun. Perut ada sakit besar. Nasi mentah saja. Gua enggak hafal ini. Kayu api basah kenapa? Karena hujan, hujan turun. turun. Hujan turun, hujan turun besar. panggil, kata panggil. JKA Sarawak masih ingat lagu tu. Gua ingat lagu ini aku je Aku saja je testing Beri hujan kau menjawab ni Walaupun kau tahu jawapan tu tak logik kau jawab je Sejak bila hujan turun Bangkat tak panggil Ini kau nak difikir ya Enggak logik ya Ada lagu itu ya Hujan hujan turun Gapah ni apa Gapah ni apa Tapi lagu tu sebenarnya Mengajar kita tentang tanggungjawab Ya, Akhirnya orang si mengaku ya. Memang makanan aku diulang ulang tiga kali Memang makanan aku Memang makanan aku Memang makanan aku. aku Ada satu yang telah dipadamkan Ujung tu record dia So what? <tik> orang tak tanya soalan Bila dia mengaku dah tanya soalan Kita dah tahu masalah dia kat mana So Ni yang kebau perut sakit makan nasi mentah. Bukan pergi cari nasi mentah tu pasal. Ni kolok banyak, apa banyak. rasa sawak banyak. Mi mentah, apa nasi mentah tu tak dibalun ya. Lepas tu perut sakit ambil, tak gebam, sapu, settle. Parah betul. Jawab tu, beriur menjawab tu saya saja. Tunjuk tadi, semua jawab, semua jawab. Maknanya accountability Seterusnya yang kena ada Responsif Respon positif Terhadap apa yang Diamanahkan pada kita Jangan oh, Tak boleh lah Susah Orang yang bijak Akan senapak jalan Pada setiap masalah Bukan nampak masalah Pada setiap jalan hmm. Dan begitu juga Kena ikhlas Dalam melakukan kerja kita Kita buat kerja Bukan mengharapkan ganjaran Daripada manusia Tapi mengharapkan Tuhan Memberikan kebaikan Pada kita Itu paling penting Pada non-muslim pun Saya percaya Itu yang dia orang percaya Yang kamu semua percaya Tuhan nak bagi kebaikan kepada kita. Buat kebaikan banyak-banyak. Dan begitu juga. Dalam kita nak menjadi luar biasa. Kita kena cepat. Jangan lambat. Lambat kita akan ketinggalan. Yeah. Tengok handphone. Dulu daripada besar dia kecil kecil kecil, Jadi gigi biru. Letak dekat telinga. <laughs> halo, halo. Ha, ha, Okey. Bila? Yeah. Jangan pakai di pasang pedalaman. Kesian. Mudah-mudahan dah gila. <laughs> Kan? Kemudian kan dalam bab cepat kecepatan teknologi ni tiba-tiba dia besar balik. Telefon ni dah mula membesar membesar membesar. Ambil gambar. Hmm. Besar dulang telefon. Sekali zaman dia, kan? dah berubah. Eh, kan? siapa sangka. Perubahan begitu cepat sekali. Teknologi kereta pun <coughs> start. Buset, macam berhenti. Macam kereta sekarang Tepuk Buka bonnet <tuk> Asyat tak asyat sekarang Kan ada dekat belakang tu Lalu kaki je <tuk> Oh tu buka bonnet Oh kaki pun masalah TV dengan skrin TV sekarang ni Pakai mata je boleh Bila kita tukar <tuk> Skrin TV tu ikut mata dekat handphone dulu kan pernah buat? Yeah. Yeah, oh, tersok tersok dulu ya. Oh, terserah puluh lah dia tusung-sulung. Teknologi. Sama sekarang, kan? kita tak pernah sangka anak-anak kita belajar di sekolah pun dah malah ajar secara online. Itu, kan? Kalau saya lah menteri pendidikan, dengan ini saya mengumumkan bahawa sebagai Menteri Pendidikan saya menghapuskan, mengumumkan penghapusan skim pinjaman buku teks, buku teks ya. dan kita tukar kepada skim pinjaman tablet. Lebih kepada tablet setiap sekali. tahun tak ada jah tahun satu satu tablet setiap orang tahun sih, dua tahun tiga saya... tahun empat tahun lima dan, enam, dan dalam tablet itu siap install buku teks buku teks yang terbabit jadi cikgu pun senang Okey kelas Tolong buat latihan Nombor tiga Dalam folder nombor empat eh, Sebelum tengah malam Email kat saya hmm. Betul tak? Dan begitu juga Saya umumkan bahawa Suranjaya Komunikasi Dan Multibian Yang Jabatan Pererangan Pastikan bekerjasama Untuk pastikan Selewat-lewatnya Bulan dua belas tahun ini Kita telah berjaya Menyediakan wifi percuma Pada sejak kampung-kampung Dan taman-taman perumahan Sebenarnya Yang dicara pustah oh, tu masa ya. tu. Barulah tak ada. Macam korang hari tu. Kenapa tak on kamera? Dah habis data. Yeah. <laughs> betul tak? Ayat anak-anak kita. Kan si ya, Sudahnya cikgu aja. tu seorang-seorang saja mengajar. Kasian betul. Tutup kamera sebenarnya main game. Ada. <laughs> tu saya respect di Sarawak. Oh ya Allah. You all dengan kesusahan-kesusahan kawasan pedalaman ni. Saya tengok ada yang bawa anak masuk hutan. Naik bukit turun bukit semata ya, mata nak buka Whatsapp cikgu Ya di Indonesia juga begitu cik. Di Miri Ada satu ke Buat homework Tidur dalam hutan Dah siap Baru jalan balik Ikut hutan tu Balik ke rumah Itulah Pada yang duduk di bandar Tak bersyukur Tak tahulah Itu sebab Kalau saya Saya umur macam tu Cukuplah buku teks Bawa banyak-banyak Macam tu lah Bawa tablet saja Baru dia steady Zaman ni is about time Kan <laughs> See the lake uh, I can speak English You know Ya ya ya Don't provoke <clears throat> Provoke <or> no? <laughs> <laughs> Tapi betul Sebenarnya kita kena fikir Practicality ni itulah dia Eh? <tapi, <tapi, tapi kalau difikir lagi Kalau di kota Mungkin cocok gitu ya Tapi kalau di pedalaman Di desa-desa Butuh masa Sebab tablet itu kan Cepat rusak gitu ya Kena cepat Zaman ni zaman cepat Lambat kita akan ketinggalan Tengok masa tu, you all ingat tak zaman kegemilangan dulu. Waktu Tunku Abdul Rahman dulu ingat tak? Фу dia kalau bercakap confident. Kita akan mempertingkatkan perkhidmatan pos. Hari pos semalam sampai. Tak berhenti posmen tu. Gila betul macam mana nak buat. Hari ini pos semalam sampai. Kalau Barack Obama dengar ke Donald Trump dia telefon macam ni? Wah. Huh. Bayangkan hari ini pos malam sampai. Yang aku dah apa dah waktu tu tadi. Tahu dah sampai nak semalam. Jam betul ah. Buat punime sekali hari ini pos satu malam sampai. <tell> satu malam dan semalam seerti penggunaan tak sesuai. Enggak tak masa yang kompleks Mahkamah KL runtuh siling tu macam mana boleh siling ni runtuh ya Dat Dat Dat Dat Datuk Seri maka. memanglah ni manusia bikin, bukan Tuhan bikin betul juga betul dia jawab betul, ya? betul tapi ya? kalau zaman ni kau jawab macam tu, memang viral lah kan <tuk> <tuk> yeah. tak adalah kan tapi kita rindukanlah suara tu sebenarnya yeah. Yeah. Yeah. jadi seterusnya Hadir pada peluang-peluang yang ada. Contoh, dengar ada seminar, datang. Ada majlis ilmu, datang. Ada puan-puan baru datang. Ada kursus-kursus yang perlu kita pergi. Pergi. Bila isi borang SKT, kursus-kursus yang diperlukan, jangan salinkan kawan punya. Kau ingat bagian Malaysia, tak perasan? Lepas tu kau dihantar pergi kursus tu kau marah. Kenapa kursus ni? Kau ikut kawan-kawan kau punya. Pergilah seminar kursus-kursus yang boleh meningkatkan pengetahuan kita. Ketiga, apply. Jangan cakap saja kita kena buat. Kelima, seterusnya, mantapkan keupayaan kita. Contoh, aku rasa aku nak enhance lagi knowledge aku ni. Macam mana? Caranya aku nak sambung belajar. Boleh, tak ada masalah. Sambung belajar. Nak buat degree, nak buat master, nak buat PhD, buat. Tak ada masalah sambil kerja buat. Hujung minggu buat kelas online, boleh buat. Buat thesis, boleh. Tak ada masalah. Mbak kata orang cantik teluk pantainya landai. Tambak perahu tepi kuala. Biarlah buruk kain dipakai. Asalkan penuh ilmu di dada. Uf. Kain songket benang sutera. Lilit sebolit buat selempang. Ilmu yang banyak jadi cahaya. Walaupun sikit menjadi terang. Cik, wah, Pengen bangun gua belajar seperti itu ya. Maksudnya pantun it pantunkah atau apa sih? ya pantun ya seperti itu ya seterusnya profesional jangan campur aduk pribadi dengan tugas keren aja time gitu tugas ya. tugas betul-betul time kerja kerja betul, betul bila dekat rumah jaga hal ehwal rumah tangga betul-betul betul, -betul. betul profesional jangan ingat profesional tempat kerja je dekat rumah pun profesional jangan buat kerja waktu dekat rumah boleh buat kerja melainkan dah selesai urusan rumah baru buat kerja fikirkan yang bergerak-gerak dalam rumah tuh, jangan layan benda mati ni dekat rumah pegang remote <laughs> Dekat rumah layan benda-benda hidup Anak-anak kita Isteri kita Layan Suami kita Abang Abang okey ni Kerja macam okey nak sikit lah Pau yeah. lah nak cakap Ada je kerja sekarang yeah. Sikit baik lah ada ceramah ni yeah, yeah. Jadi kurang sikit kerja <laughs> Nggak dia macam ni Saya untuk maklumat Tuan-tuan dan perempuan sekalian saya boleh tahu tahap level stress you all dengan cara you're gelak. Nak runtuh bumbung ni gelak je. Mana you all stress kerja. Tapi mudah hari release lah sikit. Saya okey je. Kita jangan fikir pasal orang. Pasal diri kita, kita buat yang terbaik. Nak puaskan titik orang sampai bila tak boleh. Saya pergi camah kan dekat semenanjung tu kan. Bawa kereta besar. Berlagak kereta besar. Bawa kereta Azia Susah hidup di sekarang <laughs> Azia lah Azia Kita nak buat kati orang tak boleh Saya ni Azia baru ni camah di UTM Sekudah Eh bukan UTM Jalan Semarak KL UTM Lepas ceramah saya Susah jalan kaki tak pergi ni Tengah-tengah staff Tengah, -tengah, staf, tengah kau kemas barang apa semua Saya pun masuk pergi ke UTM Residence Hotel Jamuan di sana Jadi setelah saya bawa Azia parking dekat depan hotel. Bila kami balik, kereta pencamah kena klaim. <SILENCIO> Salah ke aku Azia? <SILENCIO> <SILENCIO> <SILENCIO> Tapi tak apalah, tunggu kejap. Tak apa, minta maaf. Kita kena buka sekejap. Tak apa, so, okey je. Saya faham. Nyaik kereta, <tuk> pergi ciamah dekat Kuantan, hotel butik Kuantan untuk TM, telekom, TM. Sampai kat sana, oui, kereta kotor ni, kau pergi basuh lah kereta tu, lepas tu kau datang ambil, kau balik, okey bos. Saya turun, dia pun jalan. Orang TM ni, oh steady start ni. Eh? Jauh-jauh datang naik Grab, oh kata aku ni. Dia beli cakap Grab, mentang-mentang Asia tu. <tuk> Itu belum cerita ciamah Amah dekat perumahan polis kat Sungai Besi. Ustaz-ustaz, uh, nanti lepas tol Ustaz berhenti kan, eh, kita akan escort start sampai kat perumahan polis. Dua motor peronda, satu kereta polis, perfect escort Azia. -ah. <as mittlerweile> yang kena escort lagi kecil daripada yang escort. <rainforest> Hui, Rasa macam menteri, kot tapi-kot tapi semua. Yeah. Sara, wuh, wuh. Semua orang cakap, dia escort Azia -ah tu tak? Semua orang cakap, berani betul Azia -ah ni ikut polis <t Karen feito> tapi ada aku kezah tak payah pedulikan yang penting kita <tuh> tahu kita di mana betul kita susah ke kita apa kita dengan keluarga kita Harusnya, apa namanya perusahaan azia ini harus uh, apa namanya memberikan sedikit rezeki buat ustaz ya kerana nama nama azia itu selalu disebutkan ustaz ya dalam ceramah gitu ya nah ah biarlah orang cakap kau ni naik motor je biarkan Aku bahagia. Aku nak motor hari-hari aku boleh peluk suami aku. <SILENCAN> hmm. <SILENCAN> <SILENCAN> Itu je dapatnya tak apalah. <SILENCAN> yang penting bahagia. Betul. Eh, tu sebab orang mau yang kau selalu sebut nak kurus apa besar. Biar gemuk-gemuk kegempal -gemuk, tak apa. Peluk tu zop padah. <SILENCAN> Yang kurus-kurus tu Alah, alah, alah, <laughs> alah Alah, alah, alah, alah Alah, <laughs> alah, alah, alah Betul tak? Kau tanyalah orang lelaki Dia kan suka sangat yang kuru kurus tu Ya, betul-betul Saya saya juga begitu je Suka yang kurus Tengok-tengok, ya. petikai, petikai Seronil <laughs> tizam Berazam kita buat sungguh-sungguh Nak buat yang terbaik Seronil organize susun atur Strategi kita Dan letakkan niat yang baik-baik hidup kita tuan-tuan dan puan-puan sekalian jangan fikir nak jadi kaya macam saya kata tadi tapi fikirlah untuk bahagia kenapa kena akhirnya kita akan senang bukan semua perkara boleh dinilai dengan harganya betul betul betul biarlah kita bahagia tu yang penting biarlah rumah kita rumah rumah taman dia orang rumah banglo banglo ya banglo Banglo lah. Banglo. Biarlah. Waktu sunyi tak ada orang, sunyinya tetap sama. Kadang-kadang duduk apartment, duduk mah flat, tak sunyi pun. Assalamualaikum. Salam. Rumah sebelah rumah. Sebelah. <laughs> Ingatkan rumah kami. Rumah. dapat segininya ya kelakarnya tergesa. terjerit. Kita banyak. Biarlah wallet kita. Wallet kita tak macam dia, wallet dia mahal 5000 ringgit, wallet kita 50 ringgit. Bukan boleh masuk almari. Masa duit tebal-tebal tak boleh lipat. Cukuplah. Biarlah, jam tangan dia RM50,000. Jam tangan kita RM50. Masa yang ditunjukkan sama. Betul-betul sekali. sih. Ya. Ya? Benar yang cakap ustaznya. Bila pergi seksatnya. seminar kat luar negara, yang duduk kat depan ni dapat duduk business class, Contoh. Kita duduk ekonomi. Syukur waktu berlepas, waktu mendarat, sama. Belum pernah lagi dia buat moment, kita akan mendarat sebentar lagi. Pada penumpang-penumpang kelas ekonomi. Sila terjun jalan. Pernah lagi. <Susuk> Duh kerem banget. Malahan aku sonok duduk belakang ngampong mukarir itu kacang dekacang kacang. Boleh minta banyak kali kah business. Jangan mungut banyak betul kain nak lipat. Syukur tu tanda kita ada pakaian. Orang tu pakaian pun tak ada. Baru tempah baju ni tahun lepas dah tak mungut. Syukur tu tanda cukup makan. Isteri aku ni Allah banyaknya cakap. Syukur ras kongkongnya dia di rumah menanti kita walaupun dia bising. Dia masak untuk kita. Tepuk tangan kau belakang ni. Eh? Jangan mengungut. Suami kita tidur berdengkur. Syukurlah sekonggangnya dia tidur di sebelah kita, bukan di sebelah orang lain. Ku dukung yang ini ya. Ku dukung yang Mana ini. Mana nak? Ha. Ha, dia dapat nanti, ha seorang lagi. Ah dia tak boleh tidur kalau tak dengar you dengkor tau. Orang lelaki ni sebenarnya sebelum dia kahwin dulu dia tak pernah dengar dia berdengkur. Hmm. <tos Ellie> Tapi semenjak kawin Dia boleh terperanjat dengan denguran di sini Hahaha Hahaha Hahaha Betul Yang di cakap ustaz benar ya Saya pernah mengalami hal itu cuy Saya tiba-tiba saja -tiba Apa Berdengur <tos Ellie> Saya kaget sendiri tu cuy Oh ternyata Hahaha <tos No. tos Ellie> Cara gelap pernah berlaku tu <tos Ellie> Dia tu banyak dengkuran sendiri, bayangkan tu. Pernah, pernah. Ya, tak sebab lelaki ni dia level penat dia lain. Orang perempuan kalau boleh dengar dia punya dengkur tu, seni dengkuran ni, kita kaji dah. Dia kalau bunyi dengkuran tu, yang pertamanya dia bunyi tu, dia mengunyah tu. Yam, yam, yam. Makan apa bulat lelaki aku ni? Ada yang bunyi mengasah gigi. Krik kerik, tajam gigi ni. <laughs> Kan? Ada yang bunyi sombong kapal Mungkin lama duduk di pelabuhan Sampai pagi itu. tu Besok Isti ni tanya Abang malam tadi berapa banyak pelabuhan singgah Haa Bunyi yang paling popular apa tau? Bunyi vibrate. Hmm. Betul tak? Betul tak? Betul tak? Dia yang lagi penat tu, dia ada bunyi hujung tu. Sikit dia. Hmm. Yang lagi penat, hujung tu dia cakap bahasa Rusia. Hmm. Betul-betul. Orang perempuan, saya tanya betul-betul. Pernah tak kita, suami berdengkur kita sampai duduk tengok dia? Pernah tak sebab tak boleh tidur? Pernah tak? Pernah kan? Hmm. hmm. Apalah yang kau tanggung ni, bang? <SILENCIO> Tapi, yang lagi penat tu dia sampai dekat climax dia. <SILENCIO> climax tu maknanya chorus dia, dia macam, dia macam tercekik tu. Ujung tu lepas tu dia senyap sampai pagi. <SILENCIO> hmm. <SILENCIO> letakkan hidup lagi, hidup lagi, hidup lagi. Ada satu makcik tu dekat rembau di Negeri Sembilan, dia kata, tak adalah masa lain yang paling makcik tinggalkan pakcik kau waktu tidurlah. Dah tak terdengar bunyi dia lagi, barulah makcik sedar yang pakcik kau dah tak ada. Jadi, mulai malam ini, kalau dengar bunyi dengkuran suami, bagi galakkan. Hmm. Teruskan bang. bahan Jadi kita pun ok ya? Jadi niat kita baik Dan pesan-pesan akhir saya nak beritahu Ini Yang pertama bawa, ingat tadi yang Prophet Muhammad sebut tadi Hidup kita ni sementara ke? nak tahu. Jadi jangan kita habiskan kesementaraan itu Dengan buat benda-benda yang tak baik dekat uh. tempat kerja Jangan sekarang ni kerja, ada yang nak kerja 10 tahun, 20 tahun pun ada Tinggal dalam 10 tahun, 15 tahun Ada yang tinggal 7 tahun, tak sampai 10 tahun Nak, nak pencet So, biarlah kita pencet dengan flying colors Yang tidak menyuka, menyus, menyusahkan orang lain Menyukarkan orang lain Tujuh tanda keberkatan rezeki Pertama, rezeki yang kita dapat Walaupun sikit, tapi cukup Malahan boleh berkongsi dengan orang lain Kedua, rumah tangga Rasa bahagia Suami balik, menyanyi dia Indah sungguh panorama Istiqat dapur Bagai pulau ni warna anak ulala. Bahagia hidup Kurang masalah Masalah ada tapi boleh diselesaikan Ketiga Apabila anak berjaya dalam bidang dia Dalam subjek 10 subjek dia ambil dapat 13A Pecahan tak wajar Berlebih pula A -nya dalam bidang kemahiran dia pandai dia pandai ni dia tengok dia tahu aircon tu belum on ke dah on itu tak payah belajar pun boleh tahu tak kisah lah mana dia pandai anak kita tak menyakitkan hati keempat kita senang di tempat kerja dan menyenangkan orang lain orang lain pun senang dengan kita Itu tanda keberkatan rezeki kelima kita mudah untuk taat perintah Tuhan keenam rumah kita sering kali ziarahi ada je tetamu datang rumah itu tidak termasuk yang tin-tin-tin, shopping tin tin, tidak <tark> termasuk. <tark> <tark> itu Tarang. engkau yang order. <tark> Dan yang ketujuh, doa kita senang dimakbulkan, itu tanda keberkatan rezeki. Oh, okay. Ingat, dunia ini adalah sementara sifatnya, apatah lagi yang ada di dalam dunia. Jangan kita kejar sangat, yang paling penting, kejar kebahagiaan. membahagikan orang lain, itu yang penting. Inilah gelak yang paling kuat korang gelak hari ini kan. Kesian tengok mana you Ada yang dah pegang perut dah. Betul. Gua gua merasakan itu. Jangan main-main. Siapa yang baru beranak tu buka jahit kalau jangan main-main. Okay. Ingat satu lagi dia katakan. Kalau nak berjalan jauh. Kalau nak berjalan laju. Kalau nak berjalan laju. Jalan seorang-seorang. Tapi kalau nak berjalan jauh. Berjalanlah bersama-sama. Betul. Kerjasama dengan tim. Malam ni pegang tangan suami Abang Kalau abang nak jalan laju Abang jalan seseorang Tapi kalau abang nak jalan jauh Abang jalan dengan melur Apa? Abang. abang melur Melur Apa? Melur. Melur. Melur. melur Malam ni pegang tangan suami Abang Kalau abang nak jalan laju Abang jalan seseorang Ya betul. Tapi kalau abang nak jalan jauh, abang jalan dengan melu. Melu itu ber. Dan, dan, dan. Dan satu lagi ingat hidup kita ni adalah antara birth and death, B dan C, birth and death. Eh, B dan D. B dan. B dan D. Hidup kita ni antara B dan D, birth and death. Di tengah-tengah antara B dan D ada C. C. Kita ada choice. Hidup yang macam mana kita nak jalani? happy, nak menyakitkan hati orang, nak mengejakan orang denging orang, tak habis-habis, buat apa biarlah kita berbahagia dengan kehidupan kita, jaga amanah halak-halak, kerja baik-baik mudah-mudahan, JKR menjadi organisasi yang terbaik amin, mudah-mudahan ok yeah. Soal banyak sangat fikir nak tepuk pun fikir tu <laughs> Ha yo tepuk tepuk tepuk tepuk. Jadi jadi itu saja daripada saya. Saya so, ucap terima kasih banyak. Jangan stres-stres biasalah. Kerja memang stres. Mana ada kerja tak stres? <us Process> Kalau tak ada stres kita tak akan boleh buat kerja. Kena ada stres tu baru kita nak <coughs> buat kerja. Pasti ada. Eh. Kerja rajin-rajin, kerja yang terbaik mudah-mudahan percaya ada hikmah kebaikan Tuhan nak bagi dekat dekat kita. Tontonan semua sekalian Bakat orang sepandan pada itu sambil melompat akhirnya jatuh ke tanah jiwa. Walaupun perkonsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Budak-budak membuat galah nak menjolok buah berangan. Kalau ada silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Keren banget tenang, ja tenang-tenang idea begitu ya? Sampan kelok mudik ke Tanjung. Hati terkenang, mulut menyebut jasa baik pihak JKR Sarawak menyambut rasa nak junjung. Itu saja daripada saya. Mudah-mudahan kita jumpa lagi di lain kesempatan. Pokok sekayu daun selasih. Okay. Thank you. Terima kasih. Oke okay, cuy itulah tadi uh, ceramah atau motivasi yang diberikan oleh Ustadz Syamsul debat yang menurut saya ya menurut saya untuk video kali ini tuh lebih ini ya uh, Ustad kayaknya memang moodnya bagus di sini cuy jadi menyampaik apa namanya penyampaiannya itu lebih uh, di sini yang suka saya suka ya uh, Ustad di sini memberikan penyampaian dengan banyak ekspresi gitu ya banyak banyak memang uh, perkataan Ustad kalimat Ustad yang diucap di sini itu yang pernah saya tengok. Eh, pernah saya dengar gitu ya. Sudah banyak banget. Tapi di sini tuh kayak ini ya, kayak apa ya moodnya tuh bagus aja gitu ya. Ya eh, pantasan lah viewnya di sini tuh agak banyak ya. Saya penasarannya itu sebenarnya dari matkilau-nya itu, cuy ya. Ternyata eh kalimat yang sering dibawakan Ustadz itu dirubah sedikit. Jadi diisi dengan eh, apa namanya kata matkilau dengan apa Adiputra gitu ya. <laughs> itu, itu yang ya berbeda di video kali ini cuy. Tak tahu kenapa cuy ya? Setiap mendengarkan Ustaz ceramah itu kayaknya saya memang nggak bisa mendengarkan Ustaz itu ceramah sampai terlalu lama gitu ya karena saya orangnya kan mudah terhibur. Jadi saya tertawa itu kayak ini udah nggak bisa kontrol gitu sakit banget kepala saya cuy ya. Saya tadi pakai <laughs> sudah pakai minyak ini ya sakit banget ya oke cuy dan mungkin itu aja cuy ya saya nggak bisa banyak cakap di sini cuy saya sakit kepala banget ini parah banget betul-betul sakit banget ini cuy mungkin itu aja kalau memang saya ada salah atau saya tertawa berlebihan atau menyinggung orang Tolong dimaafkan cuy ya Dan saya harap kurang terhibur ya Bersama saya tengok video ustad Saya sampaikan sekali lagi cuy ya Saya mereaksi ustad itu bukan semata-mata ingin Bukan untuk menghibur diri saja cuy Tapi memperdalam ilmu juga gitu ya Memperdalam pengetahuan juga gitu cuy ya